Jika seorang lelaki tidak bekerja, maka marahlah. Jika seorang lelaki tidak mendapatkan pekerjaan alias tidak bekerja, maka bantulah. Jika seorang lelaki tidak mau bekerja, maka tinggalkanlah. Tapi, jika seorang lelaki mendapatkan pekerjaan, dukunglah. Jika ia lelah dalam pekerjaannya, manjakanlah. Dan jika ia berhasil dalam pekerjaannya, maka nikmatilah. Jika seorang lelaki tengah bekerja, percayakanlah. Jangan tanya macam-macam. Dan jika ia tengah dapat masalah, semangatilah. Doakanlah. Dan jika ada seorang lelaki, dan lelaki itu adalah pekerja keras. Dan kebetulan lelaki itu adalah lelakimu. Maka bersyukurlah.